ke dalam in -game. Baik, ya. Ini Hadi. dia <laughs> Kickfeld versus Big Brother Alpha. Program to Win. Iyo, iyo. Jadi teman-teman okay. nanti kalau Ayo, lagi kita, gitu kita ya. lagi ngecat oh, wow wow wow. Oh hey, hey, wow wow. Sabar, hey, sabar. Kita sabar. lihat first blood tercepat kali ini di MPL 2027 sudah dilakukan dan bahkan Brans sendiri nggak bisa menjaga pergerakan dari tim GPM harusnya Brans bakal memilih untuk ke Clearland benar banget yang udah gue duga Brans bakal langsung ke Clearland lagi karena posisinya nggak baik banget ketika seorang Brans ditinggal. Sedangkan di sisi lain, Renvi-nya Sekaratul Maut melawan seorang Baksia. Iya, Renvi pun bergerak ke bagian atas, sepertinya mereka ingin bergabung karena teman-teman, tapi tidak, Orange Bug lain menjadi sasaran ya di bagian tengah. Okay. Max masih berusaha seorang diri, masih bisa kabur. Benar-benar ini, Adam benar-benar dia birahi sekali dengan adanya seorang Max, bakal dikejar begitu saja. Permainan dari tim Geek Fam terlalu agresif dan bahkan membuat tim Bigetron nafas sedikit terkaget, terkejut, heran-heran. Ini, ini kayaknya gameplay teragresif mereka gak sih? Iya, teragresif mereka karena mereka sadar karinya gak bisa dikasih nafas, yep. karinya dikasih nafas ini bakal berat untuk tim Geek di late game nanti. Dia punya WWN pasti dia bakal uh, juga di cover habis-habisan dan salah satu yang bisa numpangin dia adalah Reza dan ternyata lihat di dan oh. oh my god rotation-nya oh. dengan damage yang cukup besar memberikan impact di arah Midland. Buat membuat Riza harus pulang terlebih dahulu. Meanwhile Zeus mengawal pergerakan di arah bottom line atas Renvy udah ada mountain shock yang dikeluarkan. Ada satu buah panah asmara Gak kena siapa-siapa apapun. Iya, tapi untuk kali ini freeze balik dengan adanya flame shot yang digunakan. Akankah kita nanti bisa lihat bagaimana aksi-aksi Flameshot tapi tertarik sudah zone-nya bisakah langsung dihilangkan? Masih bisa kabur. Dengan adanya dia. jungle tadi menyelamatkan seorang zone sekarang kalau semua Surikani masuk ke arah Zunz, itu mungkin beda cerita. Kali ini, Brans bakal coba fokus menuju ke arah Turtle di arah Bottomland. Meanwhile, di arah Midland, Baby U bersama dengan Frieza bakal coba untuk datang. Matt membuka posisi, para pemain dari Team Gigvap di sana. Sus bakal coba dimakan, dan ternyata bakal langsung tumpah begitu saja. Baby udah dapetin satu, tapi ternyata gak jadi. Yang di sisi lain, Red Mu harus hilang. Red mencoba bertahan, ada Miss Kami. Dan bakal dapetin satu lagi. Dua harus hilang dari tim Biggetronama. Wah, wah, wah, Adam pun balik lagi ke dalam timnya. Quick Sandgar tepat berada di depan dari Pit Turtle yang ada. Dan untuk sekarang, Turtle-nya akan menjadi milik dari Geek Farm tanpa ahahai diambil ternyata. Keduanya ya, duanya punya retry, by the way, dari Blas atau bahkan bbu -nya. Dan bahkan kali ini uh, sebenarnya ada sebuah keuntungan sih diambil sama LNV. Kenapa aku bilang retry? Karena Rainfi bakal lebih sustain yeah. mengalahkan seorang Mbak Siam Kalaupun diambil sama seorang Friza, itu kayaknya agak sedikit wasting di early game seperti ini. Memang poke damage-nya bakal lebih besar. Cuma menurut gue ini bakal lebih uh, benar-benar impact banget kalau dipakai Mario Rainfilia. Dia berani banget karena dia tahu ada Buff yeah. turtle di depan sana ada Zuns. Kayaknya belum level 4 Pak Pulung. Belum punya The Wild Dragon. Yeah. Oke okay, kayaknya pun masih struggle aja Di bagian tengah masih ada pergerakan Silvananya kalau dari minimap kita lihat Udah mulai masuk ke bagian tengah Untuk Uranus sendiri Pede banget coy Gua punya buff tartal gua masuk Gua punya absorb tambahan Nikmat banget Tapi-tapi gak bisa sih kalau seperti ini Renvi Karena lihat cooldown dari purify masih cooldown Dari seorang Renvi Dari sisi lain ada zones di tengah Benar-benar mengawal pergerakan dari para pemain Dari Alpha Yang sedikit aman adalah Adam Lihat Adam enak banget Kelawan seorang Max Bakar clear Minion lebih cepat Adam makanya tadi Adam bisa cepat bantu ke arah Turtle, Profesor dan juga Papa Polo. Okay. Ya kalau kita ngomongin masalah Hero untuk counter Benedetta nggak cuma kayak Kalid ya Bauman juga bakal menangin banget dari linings face-nya karena damage-nya lebih sustain dan bahkan kalau untuk clearing Minion. Oke okay. berhasil menangkap satu KI tertangkap di sana dua yang tertangkap belum dikeluarkan oh. tapi dulu juga harus seorang Baby dua yang terkena paku freestyle dulu bos lihat Baby harus tumbang dengan freestyle dulu bos dari seorang KI berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan lihat dari kedua belah tim melakukan taunting in real life pak bulung wow pagi-pagi udah ada freestyle pak ya dan yes. itu pun langsung menghasilkan satu hal yang sangat luar biasa satu gol utama dari kick udah berhasil diambil oleh Kaye. langsung ditendang punggungnya pak bukan cuma itu pak pagi-pagi udah siapa yang nice siapa yang nice <laughs> itu dia itu dia sebenernya. itu sih sebenarnya poinnya pak bulong tapi kalau dari segi itemnya ini kayak pris oke okay, prisa banget coba ditumbangi tapi coba uh. dikagetkan begitu kayak berada di garis depan Seperti yang para pemain dari tim Geek Fam Sedikit demi sedikit Bakal ditekan Dipukul mundur Dipukul ini. mundur Renvi sudah mulai datang Brans menuju ke arah sebuah starter Terlebih dahulu Montesokan telah dibuka Para pemain dari tim Geek Fam Menujukan seorang Brans Versi tempe begitu Jadi? saja Gak perlu apapun yang terjadi Turtlenya bakal ditinggal Dan bahkan dua yang sering serang baby dan Brans Berhasil ditumbang Dan lihat Berhasil harus termakan Enggak ada yang menempel Brans Renvi pun masih survive Di arah masa main Dan bahkan dua orang di milikin lebih kita apa menghilang tapi untuk fv dapat turtle kick untung gede untuk kali ini BBU-nya, gak ada pola damage sama sekali Bahkan rainbow damage-nya terlalu besar Ada-ada dengan register terapi Exile Exile Eh, segitu Exile telah dikeluarkan oleh pemain dari Team Geekpad, meanwhile So, saat itu bahkan ditukar satu Kali ini masih tetap gak adil kalau menurut gue kenapa Mereka udah kehilangan branch Mereka yeah. kehilangan rainbow Ditukar dengan seorang Sun saja itu literally gak adil Wah, wah, wah, total 3 Ya, profesor KB hilang dari Bigetron Alpha Ya, ditambah perbedaan level yang sudah mulai signifikan si Baby Bahkan berlevel setelah nanti parpal boxnya diamankan tapi Adam aku sempat kaget melihat heptasis tadi dari Adam ketika first item ternyata bukan bloodlust X ternyata malah heptasi so makanya nggak kaget ketika, ketika melihat rainbow yang tiba-tiba di hit satu kali hit langsung dia di execute juga dengan cepat nah, dan lihat damagenya. satu kali pong damage dan babyo hampir saja up kali ini single biggest run alpha menuju setara KY damage terlalu sakit terpakan dengan otak otak otak otak, otak mendapatkan seorang kayoi di depan sana. <laughs> sepertinya ada satu momen yang hilang tadi ya. Ada satu jet kundo yang gak kena terkena hmm. nih ke arah uh, dari Sanshin yang dimiliki oleh Bigtron Alpha di sementara di bagian bawah. Renvi pede banget untuk menghilangkan ke arah outer target yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada satu lagi Westinian yang udah akan langsung dihilangkan. Hmm. Silvana di bagian atas mulai bergerak tapi untuk sekarang sepertinya akan ada sebuah lompatan indah hmm. untuk bisa menangkap ke arah player dari Bigetron Alpha. Bisa dibilang kali ini dari tim Bigetron Alpha benar-benar dibalikin keadaannya. Adam pun dia kenapa pakai haftasnya. Karena dia pengen satu kali golokan pertamanya. Bener-bener ngebers seorang Max. Dan dua yang belum dikeluarkan. Sudah ke arah yang salah. Dari seorang KYG. Masih ada debut dengan panas parahnya. Rainbow damage-nya. Udah lumayan sakit. Rainbow yang bukan pelangi udah mulai. Bersinar nih, Pak Pur. Rainbow yang itu, Pak ya. Ini langsung diturunin aja, no kembang api turun dari atas, langsung hujan api, seperti gitu aja. Brands sendirian aja, untungnya masih ada bandai yang berdekatan, dengan dirinya masih bisa selamat ke bagian belakang, tapi dari minimnya kita lihat lagi. Rainbow, wow! Rainbow, oh, wow. coba masuk, bang, coba ditabrak begitu saja. Beri medan dikeluarkan huh? tapi Redmi hampir tertumbangkan kali ini. Terlalu birahi, bahkan, hampir saja Redmi ditumbangkan di sana. Ada baby biap, berarti mendapatkan satu buah turtle tambah beras, hampir dengan satu buah kandang dari Zunz April Justice nya masih bisa dihindari masih bisa dihindari, tapi apa yang dilakukan oleh Renvi tadi cukup baik, karena dia bisa membuat dua orang ngejar ke arah dirinya, dan ada beberapa player yang gak bisa mendekatin ke arah Tartal ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Geekvam betul banget dari Geekvam ID mengamankan 22 ribu gold di menit yang ketujuh, yeah. posisi yang tidak cukup baik, tapi berani late yang bakal benar-benar berkuasa. Tapi karena kita tahu dia adalah seorang kari, butuh waktu yang lama, farming yang cukup lama, bahkan dengan posisi junglenya seperti ini Wujud. aja. Kari nggak punya escape skill, mechanism profesor. Iya, yeah. yeah. kalau, kalau sekarang sih mau nggak mau harus main bener-bener high ground banget dari teman-teman begadang alpha atau minimal mereka harus mempertahankan bagaimana mereka punya mid lane turret. Kalau misalkan ini hancur. Geek Farm Invade Jungle nya makin lebih gila lagi sih Ada Adam, ada Zun, sisi powernya luar biasa Oke, satu panah aja perempat darah suka seorang KYE, ya. bayangkan kalau KYE-nya terkena basic attack dari Mili dari seorang Baby Lalu, kalau coba di sana fokus ke arah turretnya sudah harus dilangkah begitu saja ternyata ditangkap oleh seorang PTBC PT terlalu besar, di depan sana tidak ada yang meng-cover, Max Final Blow tidak ada yang kena, ada yang tidak ada, I can you the world, dan bakalan, the world dragon dengan beristahun dulu, kari dapat didapatin satu moment tambah, DJ Khalid, tahun 2020 Ransuma, PAPOLO, iya, iya, iya wow, double kill berhasil, didapatkan oleh Kagura, baik banget udah hal yang menjadi sebuah kumper Tunggu lagi untuk Kipam. Akan menjadi sebuah kerugian yang lebih lagi. Satu ditukar dua. Dan si satu orang itu adalah Adam. Tapi untuk Renfi masih ngejar lagi. Mukul mundur ke arah Benedetta-nya. Bakal coba diinvasi. Perempuan dari tim Gipam. Kali ini berhasil mendapatkan satu perform-pop lagi. Man. Bakal coba dikatin begitu saja. Renvi di depan sana. Ada besi katek dikeluarkan. Baby Bih, uh, Hanya ada mengapa. di disini udah memotong Max, mau ke mana? Enggak boleh pulang. Waduh. Waduh. Alex Chouders masih bisa diindah dengan satu buah fli dari Waduh, waduh. Jika dikepung dari beberapa lane yang dimiliki oleh begituan apa? ini dia ada mandiri Lord Camp. Lord kita udah nongol pertempuran antara Renvi dan Max. Kali ini langsung terjadi setelah adanya perubahan lane yang dilakukan oleh Renvi dan juga Adam. Meanwhile di arah bottom lane, sepertinya para pemain dari TNBG terunakan Alpa mencoba untuk mengcover cover Lordnya. Sedangkan di arah top lane... Masih coba baku hantam, ini gak bakal bisa selesai karena terlalu tinggi dari kedua belah pihak dan harusnya Max yang bisa ditumbangkan. Tapi kayaknya termakan begitu saja di arah lane. Oleh seorang Friza Baby dan juga Zeus, mereka cukup baik dari seorang Friza, terhadap seorang Baby, Renfi, fokus di lane-nya, Minion, supaya bisa membantu para pemain dari TMG. menuju ke arah low yang pertama. Wow, again and again, kayaknya tertangkap. Apalagi yang terjadi di sana? Kita lihat ada sebuah teleportasi yang dilakukan enggak? Ternyata di riset lagi, Lord-nya. Layung dilemparin ke rumputan yang baru aja hadir di Land of Dawn. Nah, emang beda instingnya pro player ya. Walaupun di situ gak ada, dicek bro. Dicek dulu pak. Karena dia tadi ada dengar ada suara teleponisinya. Dan di arah top lane Max masih terlalu jauh ini saat yang tepat untuk tim para Geek Fam untuk mendapatkan satu buah. Lordnya terhormat. Di arah sini, direset kembali. Mereka tidak mau greedy. Ada free dari depan sana untuk memberikan informasi terhadap para pemain tadi. Keep Geek Fam. Udah ada KYI yang mencoba untuk masuk ke arah backline dari tim Geekven. yo di bagian tengah lagi dan lagi. Untuk kedua kalinya, Lord di-PHP-in. Eh, di-chat, di-chat, di-chat, di-chat secara insentif. Tapi ternyata di-ghosting habis-habisan. Inilah yang terjadi. lordnya pun harus masuk ke dalam pit lagi. Pergerakan dari masing-masing player udah kembali normal. maxnya nya ada di bagian lane-lane lane yang dimiliki dari awal. Bahkan untuk Renvi sekarang masih tetap berada di atas. Walaupun masih belum bisa menyentuh ke arah. Satu outer turret yang ada di area top lane. Ini head to head untuk Canggler dari kedua belah pihak. Di mana posisinya dari Bebiu berada di posisi ketujuh. Dan Trans di posisi kesembilan. Tapi dari goal per menit. Ternyata Brans masih bisa dikalahkan dari seorang Babyu dan kill participation memang Brans selalu ada di setiap point kill yang didapatkan oleh tim Remy. Terima maaf pak. nah untuk ketiga kalinya kayaknya numpang parkir doang di situ bang ya? Parkir doang kita di sini bang ya? Kalau-kalau. Ohh. Oh, oh. juga terangkat ke sudut sana, masih ada blinker, masih ada otot-otot dan makan Babyu diserang oleh Remy kali ini bakal coba ditakedown dan ternyata masih ada Furima yang menyelamatkan dirinya. Ada pasangan execute tidak berhasil dan harus pakai satu buat jatuh. Remy masih bisa bertahan di arah sana. Sword cukup banyak dikeluarkan oleh para pemain dari TV Game Zone Alpha 40. Renvi masih bisa bertahan dengan segitu banyak damage yang masuk. Ini akan menjadi sebuah kerugian lagi yang dimiliki oleh Bikutan Alpha beberapa sword tadi. Kalau dimanfaatkan ke arah hero yang lain lainnya mungkin akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi ternyata hal yang dicoba oleh Bikutan apa tadi masih belum membuahkan hasil. Lordnya dicolek. Baby-nya kali ini sudah memberikan damage-nya ditemaniin oleh Adam yang pastinya tebel banget. Max di bagian tengah oh, udah mantengin uh, liat -liat aja. lihat kali ini ternyata percoba ini berhasil dari seorang baby Botet telah dikeluarkan Untuk mengecek para pemain dari tim gitu, Bikin nah, turun nyata Lordnya tak ada kontes Di atas menit 12 Ini harusnya menjadi Lord Kuning Profesor ya, Ini udah menit 12 ke atas and Enhance tentunya untuk Lordnya Dan bahkan mungkin gak bakal mengincar Ke arah ini Turret Karena belum ada ini Turret yang ditumbangkan Yep Meanwhile bottom lane Kalau mau dihancurin untuk Iqpam sekarang lah saatnya sebelum Lord yang ada di bottom line. Cuma kalau misalkan untuk men down Renfi, Ini memang agak sedikit PR ya. Walaupun dia tidak memiliki satu buah oracle. Tapi dia punya winter truncheon sekarang. Yes. Dia makin sulit lagi untuk ditumbangkan. Dia makin gampang lagi untuk buying time. Nanti follow up-nya ada Adam, ada Zunes bahkan freeze. Yes ya. kayak tiga hero loncat ini bakal jadi disaster banget buat teman-teman ya. Big Town Alpha. Tapi di arah top lane, Veki bakal mengawal pergerakan dari Super Minion melawan seorang Max. damage kayaknya nggak cukup Bukan untuk menahan semua itu di arah bottom ya, ya. dari seorang Baby masih mendapatkan satu buah turret. Mode Shaker telah dibuka. Vision semua terlihat. Bras bakal coba dipanah Asmara enggak berhasil mengenai ke jatuh tapi ternyata ada satu yang berhasil jatuh meluncur sama men-men dari PC kemudian langsung hilang begitu saja. Oh. Di semua support dari seorang Freeza. Minwal ada men Shaker to match yang sensor untuk kabur dan duo harus hilang. Para pemain dari tim Big Gate Kali ini mencoba untuk mendapatkan tambahan lagi. Dua yang terakhir telah keluar. Beri baik dan Kyeiye. disukar begitu saja. Ada trend kill yang dilakukan dua untuk dua dari pinger dan juga GPM. Tapi posisinya kali ini mereka masih punya super minion dari Team GPM ID. Wah, wah, wah, sebuah percobaan lagi dari Kyeiye tadi. Oke, okay, dikejar kan? Dikejar kan? Enggak. Ternyata oh. masih cukup jauh. Mereka pun langsung balik lagi ke arah impi yang mereka miliki. Mereka kira menuju ke arah sana, tapi ternyata. Untungnya Bebu dan kawan-kawan ke arah kiri Kalau misalnya mereka di arah kanan Itu mungkin beda cerita Raylan Phil lihat langsung masuk ke arah kanan Dan berasnya dituju Dan gak peduli yang terjadi Raylan sudah hilang Gak ada pengawalan yang ketada di pas pabrik kali ini oh. Apakan Bebu-nya Stressless karena yang salah Ditabrak begitu saja dengan ada satu buah Roda gerigi dalam ditumbang Dan Miss sudah punya Hunter saya Di menit yang ke-14, Papus Satu inbisa besarnya memang pecah Tapi ternyata ada sebuah pergerakan Yang bisa dibilang agak sedikit miss Yang dilakukan oleh Bebu Dia menabrakkan dirinya ke arah ban Yang lagi muncul termuter kayak begitu answer remuk serius. sudah badan sin Profesor KB iya yeah, tapi ditambah dengan balik lagi late game untuk hari ini memang sangat mengerikan dan mau tidak mau harus di cover abis karena kalau misalkan Brunch di zoning out kayak tadi brands nggak bakal bisa ngedeal damage ke siapapun dari Gipang yes bener banget tapi brands kali ini harus dikawal habis habisan, bahkan Rainbow tadi merelakan jiwa dan raganya untuk seorang brand. Ini butuh pas pamburan, pas pamburan, Pak. Daripada yes. kalau menurut gua sih, daripada brandsnya emang terus dipepetin seperti itu, bisa enggak sih, dari Bigetron apa nih, dari empat player lain yang mereka yang menyerang, Pak? Karena dari menyerang situ, itu, Karena... memiliki satu posisi yang enak banget, ya. di bagian belakang Dan gue. tadi, Renvi ini petet, petre, terus, ada satu, ada satu, ada satu, ada satu, menurut aku ini uh, sedikit mungkin bisa diambil dari ada ini kayaknya udah gak bisa inisiator lagi. Ya, Ini kayaknya udah gak satu. bisa inisiator lagi. Yep. Jadi kalau bisa, Rapper. kayaknya tempel aja seorang Bratz dan Para pemain tim itu sebenarnya nggak bisa terlalu masuk. Karena mereka punya seorang loyi. Oke. Okay. yes jadi mereka memaksa tabrak, itu bakal digabungin sama si Renzo. Ya, pun malah... yang menabrak abis-abisan juga hmm. ada coba ya. Malah sekarang permasalahan utamanya karena mereka punya baksinya dari map yes. Ya. Malah harusnya MAD yang tahan badannya di depan. Yes, iya, jadi, jadi ya, kaye bakal berada di belakang. Either dia mau cover Rainbow or uh, Brands. Menurutku dia ada punya dua pilihan yang bisa dibilang. Yeah. Worth lah untuk tim fight-nya. Karena rainbow juga sisi powernya luar biasa banget. Lihat. Ini juga udah punya naik class of durian, class so, sih yang bakal ngebantu bagaimana Renvi ditumbangkan, tapi kalau misalkan untuk sekarang freeze sih yang bakal jadi PR Karena tapi, tapi gini Profesor, kalau menurut aku ya Hmm? nih kalau misalnya mereka udah taruh Baxia di depan ya, Seperti Profesor bilang hmm? Mereka gak boleh lepasin terlalu lama iya. Karena baksianya itu bakal lembek banget Bener. Bukan hanya lembek Kenapa gue bilang lembek Pertama, lihat dia itemnya gak terlalu kuat Untuk menahan seorang Baby Dan di sini ada seorang World Tracker yang bagus Dengan oh, dari seorang so sus ternyata berhasil Satu di takedown Gara takedown dari para pemain Di Geek Bang Bahkan kali ini ada lot yang terbuka Kerugian yang luar biasa Matanya bakal coba ditabrak Bakal coba ditanam Begitu yeah. saja Nine. hanya baik time dari seorang so masih bottom Gak mau lagi melanjutkan. Cukup, dapat satu setidaknya ini akan menjadi daya dobrak mereka. Maju perlahan ke bagian depan Lordnya udah terliar Lordnya udah Lord kuning Ada teleportasi yang dilakukan 3, 4, oh, 4 no. orang Alex to final blow-nya Langsung ke arah Frieza Frieza pasti oh bisa mengkocek di dikocek begitu saja Tapi senjata damage-nya gak bisa terlalu lama Berarti ditumpangin dengan reslag-nya -like Bras harus silah diarapin sana Para pemain dari tim Gekweb liat di arah belakang Ditunjukkan di rosor rainbow Gak peduli apapun yang terjadi Dikaul begitu saja Gak mungkin didapatkan Dengan golok dari seorang adab Bambu bakal cuma nubangin main juga sana. Ini bencana auto tim Bigton Alpha. Wow! Wow, wow. Yes. wow. Ini luar biasa sih Kickpump. bener benar luar biasa. Satu orang dari Kickpump di mendadak tiga dari Bigton Alpha hilang sekaligus, Masalah. Pak. Masalahnya, ketika dia menggocek friza, dia benar-benar short skill-nya banyak yang keluar. Dan lihat Renboy-nya pun enggak bisa pulang lagi. Enggak, enggak, enggak, enggak bisa itu itu benar-benar kayak banyak banget yang di waste. Way of Dragon udah dikeluarkan, tapi Friz masih punya Flea. Habis itu dia yin yang Gathering, and then yang diberikan sama Friz ini, buying in time nya kejutan ya, yang bener-bener mahal banget buat Geek Farm Yes, bener banget, dan lihat sampai Purple Buff-nya bakal dikasih ke arah seorang Freeze ya, harusnya Baby udah punya satu buah Purple Buff. Lihat, eh, Baby, berani banget dari garis depan. Kenapa? Karena dia tahu ada Adam yang bakal mengawal. Satu buah red buff sudah diamankan. Hey, hey. Alek terlambat kali ini. Hanya untuk bisa clear minion saja satu wave yang demi terlalu besar. Papalter terlambat sudah mulai Potensi yang sekarang dikeluarkan. Fokuskan mid midlane-nya. Durida ini midter sudah hilang. Sudah ada i-bottle di sini tapi di sini kayaknya berandikan depan. Red team enable sorap rasga atau apapun yang terjadi. Habis saja ditumbangkan begitu saja. IPL Justin, two of dragon penting tadi dari tengah oh, translos-nya. Bangar harus ulti mortality-nya pencapaan gitu saja di tengah sana. Max hanya clearing minion untuk para pemain team king biar enggak tapi terjadi. Di sini, damage terlalu besar. Masa kereta tompak! Pahamu nilai! Ini bercanda! Biggest round, kehilangan tiga player. Dan bahkan press! Almost is never enough! In <gülüyor> iya, ini sedikit lagi. Dan kemenangan hadir... ...untuk... ...GIGBOMM ID! Wow, what a play dari Baby. tiba-tiba dia punya Winter ketika 1v1 situation sama Brunch di bagian bottom lane. Badalala. Dia tiba-tiba mencoba untuk nge-kiting. Minionnya masih berjalan karena dia tahu, Karin dan tipikal single target, tiba-tiba ketika true damage-nya keluar, pelan-pelan 1v1, sah, langsung keluar Winter Bluncher. Hanya untuk membaik time dan menghindari damage daripada seorang branch dan ketika winter tentunya branch langsung memilih untuk mundur. Karena follow-up damage dari teman-teman fam langsung masuk semuanya karena arah Benar Bener banget, dan banget. tadi kalau misalnya kalian lihat mereka itu dari fam gak ada yang fokus ke arah base Karena apa? Karena mereka gak bisa langsung masuk. Ketika yep. mereka langsung masuk, mereka paksakan, mereka bakal bisa ditumbangin. Oke. Oleh rainbow dengan damage yang punya area WiFi cukup besar. That's why, rainbow fokus ke arah brush. Gak ada yang bener-bener bisa di dealer damage dari seorang brush di sana. Iya, karena Renvi ini udah punya modal yang cukup baik ya, dia punya dominan. Ice, dia punya apa lagi? Dia tadi punya militer raja, dia punya immortal, immortal juga. juga. Belum lagi, Pak, ini dari apa yang gue lihat ya, dan apapun dari apa yang udah gue catat nih. Yes. Apa ya? Koreksi kalau salah. Cuman ada satu inisiasi yang dilakukan oleh kaya yang berhasil iya. yang pertama tadi yang pertama tadi yang tadi tadi yang yang BPU. mendapatkan BPU. yang BPU. yang mendapatkan instansi setelah itu gagal semua Pak gagal Seben semua sebenarnya yang kedua itu bisa berhasil tapi permasalahannya kan pas di turtle itu kan kayak kebelah jadi dua gitu kan. Ya. renvi nempel banget ke Brand, juga cukup dilema untuk nge -follow up key. Hmm. Atau jangan-jangan harus uh, ngecover cover arah brunch ya. Tapi ada satu nah, gitu. yang berhasil kalau kalian sadar. Yang dia ngambil zoom di bottom lane. Oh iya. Itu ngambil berhasil. Oh, Oke, okay. tapi itu. zoom masih bisa selamat loh kalau nggak salah. Iya, tapi itu berhasil pumbang, menurut gue. tumbang tumbang ya? Nah, tapi kalau nggak salah, abis itu dia follow up lagi dengan adanya mereka bareng-bareng bersama ngejar friza hmm. Nah, itu yang ngebuat... Para pemain tim Big keluarin sok banyak banget, bahkan di wipe, hampir di wipe. Rainbow udah nggak bisa pulang, kan berarti di tempel, udah nggak bisa ngapet, bahkan di one by one situation sama seorang babyu. udah nggak bisa ngapa-ngapain, langsung hilang yeah. begitu saja. Aku, aku cukup setuju kalau misalkan melihat dari tadi pas mengincar Freeze, karena sayangnya ketika di apa ya digunakan oleh Dragonnya tiba-tiba kayak Freeze-nya freeze-nya ngefli yeah. dan brantnya masih jauh banget. Jadi ketika tidak ada follow up damage yang cukup untuk menumbangkan Freeze, Flixnya malah enak gitu loh, buying time. Dia flick ke, ke kiri, tiba-tiba yeah. dia gathering ke kanan. Yeah. Karena bayinya masih nempel di sana. Bener. Dan ternyata, malah kegocek. Malah kegocek. Ke ke sebelumnya Electrofinal Blow udah dikeluarin. Iya. Nah, ya. Kita tahu lah sekarang Electrofinal Blow untuk cooldown-nya udah di bertambah lah. <laughs> eh, bukan hanya itu aja. Bener-bener uh, kayak yang bisa gue bilang adalah di sini Rainbow-nya menjadi salah satu... ...titik tumpu Big Getron yep. di shutdown abis-abisan. Dari Geek awal. Fam, Geek fam ini udah lihat kayak Rainbow... Rainbow, rainbow. Tadinya memang semua orang tuh ke branch. Kita nggak boleh kiri hmm. Kalau semua orang tuh, semua mata menuju ke brand. Tapi ketika saya terlalu jauh di belakang, Rainbow yang kita makan. Dan kalau nggak percaya, lihat. Di situ, rainbow bisa dibilang adalah orang yang hampir jarang terpick hmm. Dia harus ditumbangin lima kali. kali. Dia di Cecilian di samping aja. Dia nggak mati-mati, bro. Ya ini bahkan satu kill perbedaannya atau gap sama Ki. Dan kalau misalkan dari segi kill, 9 banding 19. Di 18 menit games yang sudah kita mainkan, Nyet ya, hanya tumbang satu kali, selama team fight yang terjadi dari tadi dia berada di lini depan. Dia juga bisa dibilang bahan nunggu yes. Winter, tapi dia bisa nge damage dengan cukup bebas dengan spell andalanya shot renfi juga tidak tumbang sama sekali dengan zoning out yang sangat luar biasa, apalagi dia nunggu Winter Truncheon dan Oracle. Dua hal inilah yang membuat renfi makin sustain di lini depan. Tentunya ketika nanti dia dalam ancaman, dia tinggal pakai Winter, dia nungguin dari segi regen HP-nya dan buying time, dan jangan lupakan juga Immortality. Immortality ini sekarang ya yeah. udah lebih lama lagi, resep yeah. dari dua detik jadi dua setengah detik. Yeah. Oke, okay. mungkin kayak nggak terlalu penting dua apa 0,5 detik ini ya. Yeah. Tapi permasalahannya adalah ketika nunggu 0,5 detiknya ini untuk muncul dan absorbnya ini lebih banyak. Ya, yeah. artinya ada chance atau possibility untuk seseorang dengan Immortal kabur dari sebuah fight walaupun dia habis di pick off. Bukan hanya itu aja sih, ada satu lagi. Ketika lu nunggu 0,5 detik hmm. untuk restoration di yep. saat warga gitu, berarti ada chance lu dibalikin. Hmm. Kenapa? Karena Mungkin... follow up-nya. Iya, ketika lo fokus sama yang 4 yang mati itu, yep. follow up teman-temannya bakal bebas sekarang lu. Oke, okay. walaupun ada tambahan absorb lagi yang diberikan oleh Immortal ya kepada hero tersebut yang nantinya Bener. baru akan dihidupkan itu. Oke, ini dia. Udah kita lihat aja bagaimana statistik yang dimiliki. Dan benar wow. aja, Louis menjadi salah satu player yang memberikan damage cukup banyak pasti. dari Python Alpha. Ya. Pasti, pasti. pasti. Gue udah bilang pasti. Makanya mereka tahu, ini nggak bisa nih kita biarin begini aja. Uh, dan yang gua suka banget dari gameplaynya Gigi tadi adalah ketika dia bagi tugas. dan. Terkadang, kalau lo bagi tugas, lo tuh enggak, enggak, enggak disiplin dengan tugas Jadi yang ini, individual. Okay. ini. Individual, individual, banget. individual banget. Nah, nah, <coughs> di sini gue lihat tugas dari seorang Eh uh, Renfi Nempel Prancis. Yep. lihat deh, Renfi Nempel Prancis terus mm. selama prancis masih hidup. Hmm. Kalau prancis kayak hidup, dia yeah. baru.